Jadi kita udah nyampe di Bukit Tinggi, bareng si Eki. Ayo, so, Jadi kita masih nggak tahu mau ngapain dan mau kemana. Jadi kita pakai keliling-keliling di sekitar sini, sekitar di hotel mana? no hotel. Di sekitaran no hotel. Oh, iya. Sekarang tuh udah jam 5 Jadi kalau kebun untuk kebun binatang mungkin, karena karena untuk kekebun binatang bisa dibilang sudah tutup. Binatang lah lo, di. Tapi kok ini cabut? Kita kan udah bawa gambing, nge-penisir. Aku lagi bagi ya. Nah kita, mari kita keliling-keliling. Kita jalan bareng anak SMP, kasihan. Enggak, enggak, goda enggak. Masa enggak, ganda enggak? Aku <tik> kan oh, anak SMP juga. Oh anak SMP juga kamu. SMP mana? SMP mana? Aku anak SMP juga. Saya SMP juga, sekolah mencari pacar. Boleh-boleh aja kan? Oh kalau SMA itu sekolah membuat anak. Ya? Eh, eh, wey, eh, bukan bukan mencari, bukan membuat, mencari. Nanti. Aman eh, aku kan? Kecil-kecil gini enggak polos ya? Oh, kecil-kecil gini -kecil enggak polos. Lebih bagus polos tadi. Tua-tua gini, ya? gini saya enggak. Tua-tua gini saya enggak muda. <lacht> aku juga masih kecil kok. <lacht> Panne. <lacht> <lacht> Sorry match-nya enggak ada, jadi agak apa dia. Kita perang enggak? jelas. Welcome to Jam Gadang, everybody. Kita pasti situ aja lah, nyebrang. Makan cari makanan aja masih cari makanan lapar soalnya. Halo Raffi Gua kira orang gua kira lu tuh kayak orang asing gitu. Ke mana kita Rafi? Diam enggak? Jam Gadang. Jam gadang. Yuk kita. Langga. Ayo kita ke Jam Gadang, guys. Kemana kita Rainer hari ini? Hari ini ke Jam Gadang. Jam Gadang ngapain kita ke Jam Gadang tuh? Atau manjat? Manjat, manjat. parah kali. Ki ki ki ki ki. Ki. Ketek jual lama ag. Welcome to jam gadang. Jalan nggak kalian lu gua terakhir. Bel barang lu. Yeah, yeah. Ya ya. Kakak mau nanya mau kemana kak. Nah, mau kemana kak sekarang kak. Nah, aku maunya ke hati dia saja. Ah, siapa tuh siapa tuh. <tuk> <tuk> Seru si lho hampir sih sama cow apa sama cow nggak tahu cuy eh anak SMA, anak sma tadi di mana sama mereka nyemberes dimana pasti di mana nah tadi teguh ngumpul lo eh nyasar kita lagi cuy terus asar ancur cow telepon mereka mau kita guys mau mereka telepon zulalu cari-cari makan gitu cok ya temakannya nunggu mereka nih di mana nih salah satu, satu palingnya maukah cari yang mana ipa tps ipa ipa ipa ipa depan oke okay, ya. lah thank you gua kira jam gadang aja waktu oh, dia tuh mereka yowell ya apa kabar yowell ya keras tuh suara tuh agak keras sedikit sakit sakit sakit sakit <laughs> cari makanan sekitar sini yuk cari makanan sekitar sini yuk di sana ada pasate mau kemana? disana banyak enak sama badutnya siapa badutnya? ini badutnya aku tersenyum ku di depanmu foto, wotolay foto. wih bagi ya gimana gua belum pernah coba keras nah yang udah lah gak tua lumayan lah ya sasih ayo yo. bisa Nah, ciri-ciri, ciri-ciri <tih theories> tidak -ciri kebiasaan nih Dari hidung ke luar Ciri-ciri tidak kebiasaan nih Lihat ya, lihat ya Nah, dari ciri-ciri kebiasaan, kebiasaan Bukan kebiasaan Bukan kebiasaan Bukan kebiasaan ya, ada hidung? Seru, lu macu Gak, gak, gak Bukan ke-10, gimana, Pak? Jadi, kami nggak tahu mau kemana Kayak ada beberapa yang ke pasar kuliner, ada yang nge di sini jadi gua ngikutin salah satu aja. Kayak gua bakal ngikutin ke pasar kuliner kayak. Yang disitu pasar kuliner. Diva, Zura, Alisa, Jennifer. Yang lain nggak tau. Ntar gue mau cari si Eki dan kita pergi ke arus. Mangga kalian. Orang abu. Orang tinggi kayak orang abu. Oke. Okay. Jadi gua ke pasar kuliner bersama Rangga, Raffi, Selok, satu. Mana cari Tidak ada gudang. Jadi kita pergi ke bawah cari makanan buat cari jajanan lapar dan disusuli oleh Renaldi Natal dan Nanda. Makan pizza yuk? Bismi mah Bang. Ojo ya. Kamu mau Dubai? Dubai yuk ke Dubai. Begitu. Di mobil impian Rubicon. Tuha mobil impian. Merah. Yo Oh ini. Pertanyaan gua satu yang cecik ini kemana? Cepat kali dia jalan ya. pernah. Telepon dulu Berarti mereka ke kanan gak sih? Iya kan Yaudah ke kanan kita Gue kadang-kadang udah lama gak ke Bukit Tinggi Setahun Setahun Aku ke Bukit Tinggi, berapa bulan yang lalu? Kanan mah kanan Kanan Tolong tunjukin lah lu orang Bukit mah Kan lu orang Bukit mah, Bukit-bukit masa lalu Gue gak mau ketabrak lagi dong, perjenting gue anjir Tadi, tadi gue, tadi gue hampir ketabrak anjir Tanya si Jonathan Ntar dulu gue Telepon dulu Yuk, yuk Harusnya gua beli tripod nasi, sih, jadi gua ga megang kayak gini Gimbal bro Gimbal berat cuy Gua pernah pegang punya kawan gua Gimbal berat si, Itu kan, oh, iya. kan jam kadang untuk mereka nak tuh gak mereka tuh dong Oh iya, ya susul lah nak mereka dong Gitu Ini cewek tuh Eng, Enggak Sama lagi kok? Satu jalan aja Itu anak apa? SMP ya? Depan tuh? SMK atau kawan lu? Hah? Kawan lu gak sih? Enggak, ngawar, tengok kalau kawan mau di... Keket, ya. nah, nah, lu bertanya kawan yang nah, tengok juga... Nah, ini ya, orang, orang Oh, oh pakai uh, ya, apa? Uh, gua lihat uh, anak-anak SM14, 12, kapel dah. Uh, Kok kalian nah, enggak? Uh, enggak. Hody nya doang. budi kagak ya kan? Tuha, si Diki ya. Eki! Sama Nike itu ah Nike, Where are you? Where are you? Yuk Yo, mares Ntar dulu tunggu mereka lu Yang pertama yang kita harus lakukan adalah cari jajanan Yuk cari, cari jajanan jangan terlalu jauh sini Saya tuh takut ketinggalan di bukit. Gue gak tau mau jajan apa sekarang ini serius Hilang pula Hah? Dikolai Aku ala ya. <laughs> wah ini gak bakal kedengeran cuy so, kipas angin lagi suara anginnya udah langsung pasangin pakeknya memang kalian ketinggalan dari tadi gonde tadi kami ke kejulasi lalu di kejulasi itu baterai saya habis karena apa-apa nah ini pertanyaan gue sekarang kemana kita dia halo hello chel kita nggak tahu mau hmm. ya, makan. Okay. Sekarang kita apa kesan hmm. yang mana, Jal? Ma kita makan atau gimana, Jal? Gue juga ngurus gue punya vlog Dia juga. Gue punya vlog berantakan di tadi, Jal. muka-muka gue yang nggak jelas. Sekarang kita juga bersama. Woi, bentar lu, buka-buka telepon. Hello Patut. Hello, Pak. Ya, itulah dah satu matiin dulu ya, Assalamualaikum. Kita cari jajanan sekarang keluar mana? Situ, sini. Jajanan jangan ke mana, aja lah kita dorong. Dari tadi kita nyasar, ketemu orang. Lagi hmm. tuh mereka di sana. Kalian kemana? mana? kita naik mendi. Gua enggak tahu mau ke Makan susu, Wak. Makan susu, Wak. <tuk> lah. Kayak, <tuk> <tuk> tanya Cece itu mau enggak ikut enggak? Kalian mau ikut enggak? Mana? <tuk> <tuk> nasi Kapau. Ya udah, kita aja yuk gasah. Nah, Ayo. Cari susu Nasi Kapau. Yuk gas. Sekian lama kita mencari jadinya kenek kapau. teri yang kau dengar ya nanti makan malam cuma nasi goreng. ya nasi goreng cuma nya. oh ya udah yuk. kalian nasi kapau gue nanti cari cemilan. jadi kapan kita sama di kelas? <laughs> sekarang ah? dia mereka ke itu cari ke apa pasar makanan tuh? aku di pasar kuliner. pasar kuliner. di mana pasar kuliner? insco. cara nggak di kelas mas. mereka di pasar kuliner mau ke sana gak? pasar kuliner? Iya pasar kuliner pernah panjang Cok? di oh, apa ya, pasar kuliner? gue udah dapat sistem cara megang kamera ba bagus. Jadi coba. Bisa makannya kayak gini. Wahai oh, adik kelas, mau ke foto dengan saya? Eh ya. saya masukin gitu bang. <laughs> boleh, boleh. Kita mencari, mencari makan tak kunjung datang. Tempatnya makan dimana? Mari kita cari. Orang itu ke kebun rata sih kelas Kebun tutup. Kebun rata itu mana? Kan tadi bos mereka enggak ada, ke pasar kuliner lah. Nah, pasar kuliner lah. Iya. Oh. Lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu, baru kusadari. dari gua na dulu. nih ketemu lagi. Kecil kan di Bukit Tinggi. Ikut, ikut, ikut, mau, mau ikut enggak?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 Jennifer, <laughs> nama, -sama Jennifer ya, nama, nama, nama samaran, Jennifer Tapi sama aslinya Nama samaran, jenny per nama aslinya dua orang. Ya yeah. apa ini beli orang-orang nih, guys? Apa yang kalian beli, cok? Eh, Senyum cahyo. Jadi, jadi beli dulu, jadi beli dulu, jadi cok, jadi bakso jadi di cilok cok, jadi cok, jadi cok, jadi cok, jadi cok, jadi cok, jadi cok, jadi cok, jadi cok, jadi cok, jadi cok, jadi cok, jadi cok, jadi cok, Hebat. Balik kali cepat kita pulang ulang. kali balik kali. Kau dua kali Tiga kali nanti bilang eh ini. Eh masuk tujuh kali Eh Ini udah dua kali ini kan. Kata abang tu di sana. Nanti 10 kali kita ke sini 10 kali baru dapat kapal. Sampai kita kayak ini. sekaligus sampai subuh. Sekalipun sampai subuh. Apa pesan anda buat anjing siapkan? mati anjing? Anjing? Kapan mati anjing? Anjing? Kan emang anjing? Anjing, anjing. anjing. anjing. Setahu so god, bawah Iya gak sih, bawah? Coba tanya orang-orang di dari si kapal Enggak oh. ke bawah nih, Doki? Enggak, dia ya, ke bawah-bawah gitu Enggak nah. ke atas gak sih? Ke arah-arah -ara nah, situ datang. gak sih? Ini, ini, ini. Nah. Mana si kapal? Eh, jauh di mana sih kapau? Hah? Di mana eh, si Dekat kali, dekat kali, dekat, oh, dekat kali. kali. Oh, dekat kali. Oh, Jadi, di mana si nasi kapau? Ada di Mana? Ayo. Enggak tahu. <laughs> Kesal pula gue lihatnya. Di mana nasi kapau sih? Ke mana nasi kapau? Di situ. yaudah udah kita Bang, cari ke dalamnya. Wah, oh, oh, oh. oh, ya kan di dalam nih. Jadi, mereka makan nasi kapau. Gua palingan cari cemilan dekat sana lah. Seharusnya sih banyak sih cemilan. Ya, oh iya, di sini saya sagwet maklum sudah lama tidak kejar gadang jadi gua udah lupa jalan ngasih kapau itu mana tahu gua tuh habis dari jam gadang di sini kayak mana sih tempat di sini? Bukit tinggi nih ada yang 3, ada empat puluh ada yang dua per piece yang mana yang mau kalian aja? tahu gua dari sini ini terus saja dah dapat dapat ngasih kapau udah berapa lama tidak ke bukit tinggi bang? 5 tahun eh enggak, 1 tahun gua ada sekitar setahun yang lalu lah terakhir kali karena okay, iya. bokap ada kerjaan yeah, Ya. enggak cuy iya, sih bawah masa di bawah sini? <Gas> <Gas> yeah, yeah, yeah, yeah. oh iya kanan, gua. Oh gua tutup cok. iya ya, tutup bro iya yeah. oh ternyata si Satu ah. <A1> kita nyeluk. welcome mm -hmm. to nasi kapal, tapi pada tutup semua lagi, keluar lagi enggak ya. tahu kenapa, ke FC lah beli kan? Ah, nah, si weko, gua gak jadi beli, makan.. beli apa steak boleh? gua ga jadi makan sih kapau karena.. Mikil, mikil. ya yuk, beli burger lah tapi lah the best ada ga sih ke sini? jauh-jauh ke -jauh, pergi bukit tinggi, makan the best ini di Batang juga ada eh. gue mau beli cemilan untuk dibos di bus. <laughs> anjing jadi si Raki mau lihat-lihat pasar strip eh pasar strip anjing pasar pasar Bukit Tinggi yang biasanya Eki yang megang konten nih sekarang si yang megang konten nih pot motor kita pisah dari rombongan lagi si Eki Rangga Raffi sama siapa satu lagi Eki Rangga Raffi yang kita pisah Oh eh, iya, Renaldi satu pisah kami sekarang nggak tahu ngapain di Bukit Tinggi. Rasanya gue udah ada gambaran mau beli makanan ya. Tapi makanan gak ada temen, -temen sih Ya akhirnya keluar Akhirnya Oh iya celos atau iya? Nah, ya, iya Bisa dari rombongan Hah? Setelah tiga kali Capek tidak ya? Capek ya Gak harap lo beli apa? Gak tau, gue sumpah gua gak ada pikiran untuk beli apa-apa Gue, nah, gue nah, pergwani nah, nah, apa isinya itu, pengen ya? makan Tapi gak tahu makan apa tiba-tiba sampai sini Gak nah, yuk iya sejak aku ya, sih loh nah, nah, uh. beli yuk jelasin lah buat bikin kumbu tuh tetap buka tetap banyak lah itu tuh empat puluh tiga eh jadi enggak sih orang ini beli enggak sih kalian beli maksud loh eh ayang udah lapar cok putar balik bolak balik di sini ujung ujungnya beli di plaza Bukit Tinggi jadi gua pengen makan di tempat Makan place. Gua lapar banget sekarang ini. Kok banyak jajanan sih di sini sih nggak tahu mau beli apa. Kak. Nasi teriyaki satu, Kak. Bayarnya di kasir ya? Oh, di kasir. Harganya gua 30, Nanda beli 27. Jadi ini Nanda 27, gua 30. <hari> <hari> jadi, si jadi si Nanda beli tadi nasi nasi apa? Nasi sambal matah. 27.000 hmm. dan gua nasi teriaki 30.000 katanya bayarnya di ujung oh jadi kita bayar dulu sekarang Sinanda Nanda kameramen gue jadi bayarnya tuh di sini kalau pesannya disana jadi kita gue akan dipolak balik untuk ambil enggak capek iya oh. oh. yeah. gue herannya tadi enggak, enggak jadi enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak, gua sai makannya mau dibes. Itu apa tuh? Teriyaki. Sama. Minum? Ah. Terus gua juga apa kok sampai. Jadi kita udah dapat kebalian, terus gua dapat uang baru. Tantang enggak dapat uang baru, dia dapat uang lama. Terus kita sih belum siap. Ada ticker-ticker. Jelur. Itu enggak ada komputer. Jelur, Jer guru-guru dek semua, guru-guru SMP, guru-guru SMA semua, nggak ada guru SMK. Saya nyasar satu di sini. Benar emangnya? Dannya kita tadi ke tempat. Namanya Magap. Ya, kita antar ya. Oke, kita antar Pak. Sudah di sana? Masih, Kak? Jadinya diantar. Lama-lama kita balik-balik <laughs> Tapi gue belum tahu sih rasanya. Nanti gue mau coba di bus kayaknya. Kalau beli minuman sini mahal. Kalau minuman di bus gratis. <laughs> <laughs> Mari kita nanya-nanya. Ki, lu beli apa? Farhan ke bab. Alisa, lu beli apa? Uh, Nggak beli apa-apa. Ntar, lu beli apa? Hei, bentar lah. Wih, capek, ban. Lu beli apa? Lu beli apa? Eskrim wall. Lu, Lu beli apa? Oh ya, sama-sama gua tadi ya. Kita tunggu Siki aja, Kak. Boleh. Iya, dibungkus. Jadi, apa? Dipisah aja, Kak. Yang mana teriaki, yang mana itu, Kak. Udah ditanen, Kak. Jadi makanan gua sama Nanda ada siap. Ya ini 30.000 ini Jadi gua udah selesai jemput makanan tadi di Manggabi. Jadi kita OTW ke bus karena pertama baterai gua lowbat, 241 bar. Yang ketiga emang udah jamnya pulang mau magrib soal. Kita OTW ke Padang lagi. Baterai mungkin bakal gua cas. Dan gue bakal makan ini, tapi gak di depan kalian Takutnya kalian ada yang puasa, gue yang dosa <laughs> Bener kan? Adalah. Iya sih Jadi ya gitu, kita bakal otw okay ke Padang Mungkin gue bakal charge baterai tapi gak tahu juga Si Nanda, kayak gua gue bakal ambil kamera sendiri lagi soalnya si Nanda beda bus mungkin Mungkin gue bilang siu outdoor tahun depan lah Kita cuma sekali setahun kan, gak mungkin sekali per semester gitu iyalah Interview, kalian pasar kuliner di mana? Ah, pasar kuliner Samudera Maya. E oh sama ya sama abang berarti. Iya. E apa aja yang kalian beli sekarang? E iya ada es, atau pasar. Berapa harganya? E Gak 25. tau. Dua lima. Dua lima kalau ini. 10K. Sila 10K. Kalo ini peluka. Peluka. Silo kedua. Kalau ini kalau ini berapa? E Terus ini apa namanya? Tidak tahu, ya. Tidak, si oke, sip jadi ya. Siu, ini udah berapa kali kamu sih? Itu sudah sini saja. Kayak gini, kan? Orang nge-vlog ya, sudah sampai sini aja. Kayaknya goodbye, bro. Siunan ya? See siu yeah. nah, di Padang. Yeah, see you goodbye, beribadat di... ya, cuman beli ini. Harganya tiga puluh Untuk uang yang kita keluarkan sekarang, tiga puluh Gua bawa uang 150, sisanya berarti 120. Kayak gua belanjanya kayak untuk oleh-oleh kadang. -oleh